oke teman-teman semangat pagi kali ini saya akan membahas cara panjang kelapa sawit dimana panjang kelapa sawit ini sangat penting bagi kita apabila kita menanam kelapa sawit penentuan titik as sangat berguna untuk pancang kepala atau pancang awal tanaman kelapa sawit ada beberapa kriteria yang bisa kita lakukan kita bisa menentukan jarak tanam sesuai dengan SPH yang kita inginkan misalkan untuk SPH 136 kita butuh jarak tanam dan jarak baris antar tanam. Untuk tanaman yang replanting biasanya kita menggunakan eksa. Baiklah teman-teman akan saya bahas sedikit cara memancang kelapa sawit sesuai dengan yang dianjurkan. Caranya adalah tentukan SPH. Atau jumlah pokok dalam 1 hektare Karena dengan jenis kelapa sawit tertentu Kita bisa isi dalam 1 hektare 150 pokok 143 pokok 136 pokok Dan 128 pokok Dalam 1 hektare Ini adalah rumus untuk menentukan SPH dalam satu hektar. Lihat jarak tanam dan jarak antar baris. Biasanya untuk bibit lokal sudah direkomendasikan 136 pokok dalam satu hektar. Jadi untuk SPH 136 pokok dalam 1 hektare kita buat utara selatan 9,22 meter kemudian timur barat 7,98 meter tergantung kondisi areal namun untuk areal berbukit akan berbeda cara perhitungan jarak tanamnya namun apabila teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai pancang tanam silahkan bertanya di kolom komentar saya akan menjelaskan sedetail mungkin terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa like share dan subscribe Ke channel ini Ciao